reaksi dari R.E.K.T. Oh, oh, ini, eh, ini, masih bisa fax, si Wan -wan. Gak ada ulti, cuy, sumpah. gila Albert anjir, keren banget. Hei, eh Pak, jadi lo Reaksi dari Donkey. Fin fin fin. Ini masih bisa faksi 11 enggak ada ulti cuy surfa. Claudenya kemana? mana? Claudenya masih ada blessing duit gak? nggak ada, ada start, nggak ada start. Eh, menang start. siapa perangnya? RRK. Menang siapa ini? Wah menang RRK. menang R gila, gila. jangkung banget RRK. Albert Albert yang gendong. Masih ada tiktok anjir, wah masih ada tik Wah masuk tiktok anjir keren banget. Reaksi dari Wan dan Ura. Lagi, gitu. ini masih bisa gak ada, gak ada, Benar, eh, menang siapa, gak siapa ini bener, bener, bener, bener, bener. Weh, ada, wah ada, gila jago banget soalnya anjir keren banget. Hmm. Gila, eh, wah. Mati, masuk TikTok. Dekat. reaksi dari Jonathan Gila kenapa menggila gini ya Nino-nya? Oh, iya. Mega kill Albert. Chely boy tangting tangting. Mati Di nya mati juga. Rangit, wih, wih, wih, wih, wih, gila, pernah lihat sopo? Sopo. <laughs> Jadi partik dua tim. Masih aman enggak Albert? Ini ini ini. Anjir. Minik dong. Wah, disampol is gila. Gila, kelas. Reaksi dari Biken On fire banget anjir guys, ultinya aktif terus loh, aneh banget anjir Disitulah kau hanya tinggal ke Waduh, Albert terlalu depan yang ngincer pay guys, oke, kita dapat pie-nya Hati-hati bird, jangan sampai mati bird Posisi only nice banget, waduhannya mati, ceripunya mati Ceripunya mati, ceripunya mati Ceripunya mati, dibalikin ay Wow, bird, kaya dapet, ah mati ya, oke, oh, masih, masih ada situ, masih ada shadow, weh, weh, weh, weh, Skylar weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, Siler. weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, sama Eh, eh bursi di belakang cok co, ada kick and burn masih bisa masih bisa jelas gila Albert cok lihat cok asbo package wah ya iya. masih ada tentang itu wow mantap gil maniak maniak maniak maniak jadi ini lah iya ya gila de enak enak mati lagi dong para misir hampir mati skylar paramisir banget cok buat berakibat kesebar, kelas kelas dua, kelas empat, kelas ada kelas empat, kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas empat, kelas kelas kelas kelas